namaku Rahel Tiwau dari Theblesia Energy Collaboration. Aku di sini berperan sebagai naras dan aku bersyukur banget bisa ada di project ini. Aku bersyukur banget bisa ketemu orang-orang baru. Aku bersyukur banget bisa berpartisipasi dalam project Energy Collaboration kali ini. Dan suasana waktu kita syuting itu bener-bener gak ada pressure dan semuanya lancar, bekerja sama dengan baik dan aku juga seneng banget karena energi nyiapin wadah buat kita buat dapetin pengalaman yang lebih Nggak cuma di bidang dance, tapi juga di bidang acting dan nyanyi kesulitan aku dalam proyek serangkai kali ini itu bagian actingnya dapetin emosi yang sedih-sedih itu aku emang pribadi, aku susah banget Buat dapetin emosi yang sedih-sedih gitu Tapi waktu hari ha syuting Aku udah ngelakuin yang terbaik Aku udah keluarin semua emosi Sebisa aku, semaksimal mungkin Aku udah keluarin Dan aku juga mungkin kesulitan di bagian Yang dapetin chemistry-nya Sama Ruby dan dia Karena emang kita kan latihannya melalui virtual kan Latihan dialognya, acting-nya Dan kita ketemu waktu hari ha syuting Jadi emang agak kaget gitu ya Buat dapetin chemistry-nya tapi kita udah ngelakuin Buat dapetin chemistry-nya itu dengan baik Prosesnya berjalan dengan lancar Jadi dampak positif yang aku dapat Dari short movie musical serangkai kali ini Itu Aku bisa dapat banyak banget sih Pengalaman berharga Yang mungkin gak bakal aku lupain Dan aku juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru Di dunia Acting, di dunia perfilman Di dunia Nyanyi, aku jadi lebih tahu tentang banyak hal yang pastinya bisa ngebantu aku buat kehidupan selanjutnya Aku juga dapetin dampak positifnya itu kita jangan nyerah meskipun dalam masa, masa pandemi kayak gini Meskipun masa pandemi kayak gini, semua kru-kru dan coach dan pemeran serangkai, pokoknya yang berpartisipasi dalam serangkai Itu semuanya semangat dan mereka mau ngakuin yang terbaik buat Project serangkai ini Dan aku jadi dapat energi positif dari mereka, mereka juga nyebarin energi positif Itu membuat aku betapa pentingnya buat kita nyebarin energi positif Yang bisa banget berdampak buat orang lain Gitu Halo, nama aku Abigail. Aku dari tim The Blashya Energy Collaboration dan aku berperan sebagai Ruby di short movie musikal Serangkai. Jadi, kesan-kesan yang aku alamin dari latihan sama pengalaman syuting itu pastinya senang banget dan bersyukur banget bisa lolos audisi ini karena itu aku bisa belajar lebih lagi yang namanya acting sama nyanyi karena dua itu Aku pengen banget belajar dari dulu Aku pengen banget dalamnya jadi kayak senang banget bisa belajar dari Vocal coach sama acting coach yang super duper talented, dan juga saat itu aku juga senang banget bisa ketemu teman baru. Aku terinspirasi banget sama mereka karena mereka semua talented juga gitu. Dan juga uh, very challenging for me, karena ini kan pertama kali aku ikut movie musikal, jadi very challenging. Yet it is very fun and exciting. Jadi hal yang paling tersulit yang aku alamin saat syuting serangkai itu membangun chemistry. Terutama chemistry dan arabogedia yang harus kelihatan menjadi tiga sahabat yang benar-benar dari dulu. Itu sulit sih, menurut aku, karena kita harus latihan itu secara virtual. Yang ketemu face-to-face sama face, hari H minus satu sebelum syuting. Selain bangun chemistry dan arabogedia, juga aku sulit untuk bangun chemistry keluarga Ruby karena ada pemeran yang di keluarga aku yang aku belum kenal. Jadi, kayak rumahnya sulit membangun chemistry secara virtual gitu Dampak positif yang aku dapat masih banyak banget Karena ini pengalaman pertama kali aku di short movie musikal. Jadi kayak aku dapat banyak banget advice sama feedback Yang aku ambil itu sebagai positif energi ke aku Karena uh, coachnya selalu mau untuk kita lebih bagus, lebih bagus dan meningkat Melalui feedback-feedback tersebut Dan juga uh, semua orang yang terlibat dalam serangka ini juga very welcoming And very kind and giving me so many positive energy Individually, gitu. Selain orang-orang yang terlibat dalam serangka ini, juga aku dapat uh, dampak positif dari pesan moral yang bisa diambil dari film serangkai ini. So, relatable di uh, kehidupan aku serak, sekarang, gitu. Jadi, pesan moralnya juga berdampak positif bagi aku, dan pesan aku itu semoga energi bisa bikin musikal tahunan yang lebih bagus lagi, dan juga. Uh, after all of this pandemic, semoga pemeran-pemerannya bisa lebih banyak lagi ngumpul Halo, aku Kika, aku berperan sebagai Gia di short movie Serangkai Kesan-pesanku selama proses pembuatan Serangkai itu adalah yang pasti seru banget Ada banyak pengalaman-pengalaman yang gak bakal dilupain sama aku dari mulai proses audisi, shooting, take vokal. Dan semuanya, dan aku juga yang pasti happy and excited karena aku bisa belajar suatu hal yang sangat baru untuk aku, yaitu acting. Mungkin ada beberapa kesulitan yang aku alami selama proses syuting serangkai, yaitu satu karena latihannya virtual, dan ini pertama kali aku acting, jadi butuh waktu lebih lama untuk aku bonding peran sama cast lainnya, terutama Ruby dan Nara, dan untungnya Kak Joni, coach kita untuk serangkai kali ini, itu sabar banget sama kita yang baru belajar acting pertama kali, dan bisa bikin kita cepat mendalami peran kesulitan kedua pada saat syuting itu, ada beberapa adegan-adegan acting yang aku belum pernah lakuin sebelumnya, contohnya seperti adegan sedih dan itu untuk aku yang pertama kali belajar acting itu agak susah untuk mendalami scene itu dan peran aku at the same time. Pengalaman positif yang aku dapat dari short movie terangkai ini yang pasti banyak banget. Punya pengalaman baru, bisa belajar suatu hal yang sangat baru untuk aku yaitu acting. Ini menambah ilmu aku di dunia seni peran. Aku bisa menjadi lebih dekat dengan teman-teman dancer yang lain. Dan aku bisa belajar dari kakak-kakak senior di short movie Serangkai ini yang jauh lebih berpengalaman dan hebat di dunia acting. Dan aku sangat grateful to be a part of Serangkai. Assalamualaikum, saya Kevin Marsh dari NRG Collaboration. Dan saya berperan sebagai Wanda Haya. good jadi buat yang belum tahu, NRG Collaboration adalah sekolah dance pertama yang merilis virtual musical movie, dan akan dirilis di YouTube NRG Collaboration tanggal 9 Agustus 2020. Judul Serangkai Asik, In film lah guys. Pertanyaan yang pertama, kesan. Sebenarnya semua momen yang kita lakukan dari audisi Serangkai sampai pembuatan post production filmnya itu semuanya menurut aku berkesan tapi yang paling berkesan sekali itu adalah ketika kita di lokasi syutingnya karena saat di lokasi syuting kita bisa improvisasi mungkin ada script yang langsung di tempat itu diganti dan kita improvisasi secara blockingnya kita langsung belajar karena sebelum kita datang dan syuting di lokasi syuting kita itu latihannya hanya melalui Zoom guys jadi begitu datang terus ada script yang dirubah ataupun blockingnya belajarnya dan itu belajar untuk Percaya diri itu sulit banget, dan berani menunjukkan salah satu karakter atau sisi unik kita yang ada di dalam serangkai pertanyaan kedua. Kesulitan, mungkin kesulitannya saat kita audisi, ya, karena kan kita nggak tahu apakah kita akan masuk atau tidak. Uh, oh. di situ nyusul lampu sendiri, nyusul lighting sendiri, dan kita ngejar deadline. Terus kita harus bisa tiga, guys, karena ini adalah musical film, jadi kita harus bisa nyanyi kita harus bisa acting, kita harus bisa dance, dan tiga hal penting ini itu dibutuhkan untuk dapat memerankan film serangkaian. Audisi pertama sulit banget untuk aku karena kalau aku sulitannya, aku gak bisa nyanyi. <guluh> Salah satu elemen hip hop adalah rap atau MC. Disitulah saya menggunakan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, rimba kata pantun kosa kata semua dipelajari untuk membuat satu lagu bisa cover atau itu betul dan saya buat lagu guys itu berani beda kelebihan dia mungkin dia bisa cover lagu dan suara dia bagus tapi kelebihan saya saya I can create saya bisa menciptakan asik terakhir dampak positif yang didapat dampak positif yang didapatkan dari kita berani untuk acting ini kita jadi menemukan bahwa kita tidak hanya bisa dance guys karena dance art itu bukan hanya berjalan tapi visi misi dance adalah melalui dance kita mencari apa tujuan hidup, apa jati diri anak-anak muda generasi penduduk bangsa ini? Subhanallah, nah, nih nggak usah ikutan bercanda. Jadi dari situ, guys, saya jadi menemukan bahwa dua... saya bisa ngerem, saya juga bisa acting, dan aku nggak tahu kalau di dalam aku ada seorang karakter yang bernama berkenaan, jadi tidak mau positif ya. Dari pembuatan film Serangka ini adalah saya menemukan talent dan menemukan ability kemampuan, bahkan yang saya tidak punya sebelumnya Oke, okay, itu aja guys Terima kasih telah menonton, Mars, so Hai guys, nama aku Jasmine Aku berperan sebagai Falisha atau biasanya dipanggil dengan Kesan-pesannya itu, semoga film ini dapat menghibur dan menginspirasi banyak orang Walaupun dalam keadaan sulit yang sulit seperti ini kita juga tetap bisa berkarya, berkreativitas. contohnya seperti serang ini nih audisinya, photoshootnya bahkan ada scene-scene nya yang dilakukan secara virtual loh. jadi jangan pernah menyerah ya guys kesulitannya itu aku kan berperan sebagai orang Arab jadi ngomongnya harus dengan logat Arab gitu jadi aku harus beradaptasi lagi dengan nada-nadanya -nada gitu dan pengucapannya gitu sama itu aja sih kesulitannya sisanya menyenangkan dampak positifnya itu aku makin akrab sama teman-teman makin kenal juga terus aku belajar dari guru acting dan itu ilmu buat aku sih gitu dan aku juga coba hal yang baru dan jangan pernah takut ya aku coba hal yang baru oke itu aja sih buat dari aku thank you guys halo aku Rangga untuk energy collaboration, semoga sukses selalu dan semoga bisa semakin go internasional. Terus juga untuk drama musikal serangkainya yang aku lihat selama ini di story dari Instagramnya keren-keren banget Aku yakin hasilnya pasti sangat spektakuler Yeay, udah gak sabar mau nonton! Guys, sebentar lagi film serangkai akan hadir Siapa sih yang gak sabar nonton? Aku! Happy anniversary buat Energi yang ketiga! Woo. Semoga energi selalu menghasilkan generasi-generasi muda Indonesia yang Gak cuman oke okay di skill dance, tapi juga oke okay dari segi attitude and character Yay, sukses selalu ya buat energi. can't wait to watch serangkai Woo! Halo semua, apa kabar? Aku Hanafi, bangun selamat buat ENERGY collaboration atas film serangkainya Uh, sangat menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah di kondisinya sekarang ini uh, sukses terus, terus berkarya dan stay safe everybody, sarangi Hai teman-teman NRG I wanna say happy birthday yang ketiga tahun dan keren banget kalian di tiga tahun ini sudah berhasil membuat online drama musical, yeay dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk nonton drama musikalnya energi yaitu Serangkai Tangkap 9 Agustus jam 7 di So, aku nggak sabar banget buat nonton kalian semua. Pasti keren. Bye-bye. Hai semuanya. So, barusan kita udah lihat foto-foto BTS, behind the scenes proses produksi Serangkai dan video pesan-pesan dari beberapa pemain yang terlibat dan juga shout out dari beberapa sahabat Energy collaboration, dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sudah datang, yaitu pemutaran perdana film pendek Serangkai. Yeay! Nah, sedikit cerita nih, Serangkai ini sendiri diadakan salah satunya untuk merayakan ulang tahun energi yang ke ketiga di bulan Juli kemarin setelah sukses dengan drama musikal pertama. Ada yang ingat, Udah yang tahu? Yes, my darling Dana di tahun 2018 sekali lagi Energi ingin memberikan wadah buat anak-anak energi untuk terus berkarya. Yeay. Nah, untuk prosesnya sendiri ini ada sejumlah 105 anak yang mengikuti audisi hingga akhirnya terpilih 28 pemeran dari Energi dan juga 5 pemeran dari luar Energi yaitu ada Kak Martin Anugrah dan Kak Steve Patinama dari Kameo Project Ada Kak Ruth Tejo, Kak Desi Visiana dan Kak Joni Johannes. Nah, Kak Joni ini juga yang membantu melatih kita untuk mendalami semua perang yang ada di Serangkai mantap gak? Kan? Huh, kece! Nah, di project film Serangkai ini, Energy Collaboration bekerja sama juga dengan Parabel Production di mana dari ide pembuatan film tercetus sampai hasil akhir film serangka itu sendiri. Dan ini bukan pertama kalinya Energy Collaboration bekerja sama dengan Parabel. Sebelumnya Parabel juga ikut terlibat dalam mewujudkan mimpi Energy untuk membuat sebuah drama musikal untuk pertama kalinya. Mahardling dan Nah, sebelum kita lihat hasil filmnya yang pasti udah pada gak sabar buat nonton Kita mau tanya-tanya dulu nih Di sini kita ada Kak Beta Ingrid dari Parable Production sebagai sutradara dan penulis cerita Kita ada Kak Julisandra sebagai pimpinan produksi dari Energy Collaboration Dan kita ada Kepala Sekolah Energy Collaboration, Miss Mourin Erin yes. Oke, pertanyaan pertama nih buat Miss Maureen Erin. Boleh ceritain sedikit nggak sih awal mulanya bisa terpikir untuk bikin film pendek virtual tuh bagaimana? Jadi waktu itu kepikirannya adalah anak-anak ini kan terkena dampak dari Covid. Nah, mikir banget nih kita udah nggak bisa perform secara. Kan kalau perform kita bisa barengan gitu kan, ada orang banyak, kumpulan orang banyak. Nah. Sedangkan energi ini udah ulang tahun yang ketiga gitu. Nah, jadi mikir aku harus ngelakuin apa ya gitu untuk anak-anak ini supaya anak-anak ini punya wadah gitu kan. Dan akhirnya kepikirannya adalah gimana kalau bikin sesuatu hal yang tidak tidak harus mereka datang atau mengumpulkan banyak masa, tapi kita bisa melakukan karya gitu, membuat karya, jadi akhirnya mencoba brainstorm ke Kak Bona dan aku bilang, kayak, Kak Bona gimana kalau kita bikin movie gitu, kayak short movie gitu dan Kak Bona bilang, ayo let's go, nah disitulah ide ini hanya untuk supaya anak-anak ini bisa melakukan hal besar walaupun kita punya kendala yaitu COVID dan kita tidak akan berhenti sampai situ. Itu sih triggernya. Kita menolak untuk menyerah. Dan kita tetap mau berkarya walaupun kita kena dampak Covid. Oke, kenapa memilih bekerja sama dengan Parabel Production? Kenapa Energy Collaboration memilih Parabel? Karena Parabel adalah sebuah company yang aku lihat seluruh anggotanya itu passionate banget dan kreatif banget. Jadi kayak bayangin dong kalau kita bekerja sama dengan company yang mereka tuh punya satu visi misi yang sama dengan kita gitu. Jadi kayak dia kepingin bisa melakukan suatu Pergerakan untuk generasi Dan energi juga gitu Jadi kita punya satu energi yang sama Dan itu yang bikin aku tuh Short movie ini bakal menginspirasi Indonesia Bahkan dunia Makanya kita memilih parabel Karena dedikasi kerjanya dia Dedikasi kerjanya mereka Bagaimana cara ide-ide idenya mereka Mereka keluarkan Dan bagaimana caranya mereka memikirkan Bagaimana anak-anak ini Bisa mendapatkan yang terbaik Itu yang aku suka banget Dan segala macam karyanya Itu udah aku lihat Dan benar-benar sangat-sangat menginspirasi Oke, ini pertanyaan untuk Kak Inggris tak boleh jelasin dikit nggak Parable Production itu apa sih? Parable Production adalah sebuah tim uh, production house yang bergerak di bidang entertainment industry. Uh, kami mempunyai passion untuk selalu berkarya dalam bidang seni, baik itu performing arts, drama musikal, kemudian TV commercial, uh, short movie, dubbing. Kemudian ada juga musik video dan hal-hal yang berkaitan dengan drama, musik, maupun tarian. Oke, Kak, reaksinya gimana tuh pas diajak kerjasama oleh Energy untuk bikin film virtual pendek, tapi dalam kondisi situasi pandemi seperti sekarang? Yang pasti, hal pertama yang dirasakan adalah excited karena kami juga harus memikirkan gimana caranya supaya bisa memproduksi sebuah karya di tengah pandemi seperti ini gitu karena orang-orangnya nggak bisa terlalu banyak, timnya juga harus benar-benar dipikirkan gimana supaya semuanya bisa maksimal dan sedikit nervous sih dengan semua protokol kesehatan yang harus kami lakukan tapi syukur semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami berharap karya ini bisa menjadi dampak dan menginspirasi banyak orang Oke, untuk Kak Sandra kesannya gimana sih Kak bekerja sama dengan Parabel Production? Kesan bekerja sama dengan tim Parabel Production? Menurut saya pribadi, saya sangat puas bekerja sama dengan tim Parabel Production, karena menurut saya tim Parabel sangat tanggap dalam setiap proses yang ada. Bahkan sejak dari awal kita berproses, mulai dari proses audisi, mulai dari penulisan cerita, sampai hingga akhirnya. Film serangkai ini selesai diproduksi, parabel selalu memberikan yang terbaik untuk energi, sehingga sangat-sangat membantu energi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Oke, sebagai pimpinan produksi, kira-kira kesulitan apa aja yang ditemuin saat proses produksi ini? Yang pertama pastinya soal prihani, karena hampir semua proses latihan kita dilakukan secara virtual bahkan saat audisi sekalipun dan seperti yang kita tahu bahwa pertemuan secara virtual pastinya tidak semaksimal kalau kita melakukan pertemuan fisik cuman disitu uh, kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga proses um, latihan dapat berjalan dengan baik yang kedua lebih ke masalah jadwal karena di serangka sendiri sangat banyak orang yang terlibat di dalamnya sehingga dalam proses penentuan jadwal latihan, jadwal uh, shoot, dan lainnya harus menyesuaikan dengan setiap jadwal yang ada. Kira-kira selain kesulitan, ada nggak sih keuntungan yang ditemukan justru pada saat masa pandemi seperti ini? Keuntungannya justru di, di tengah pandemi ini kami uh, bekerja dengan tim yang membuat kami menjadi lebih solid kami uh, bekerja dengan tim yang kecil, sedikit, dan uh, banyak yang harus uh, punya job double gitu jadi harus kerjain yang satu, yang lain juga harus ngerjain yang lain juga, jadi banyak hal yang harus dikerjakan dengan satu orang dan itu membuat kami uh, belajar banyak hal, membuat kami uh, timnya menjadi semakin solid, dan Terima kasih kepada energi, karena sudah diajak uh, untuk berpartisipasi dengan project ini. Oke, ini mungkin pertanyaan banyak orang: kenapa memilih temanya Serangkai? Kenapa temanya Serangkai? Itu aku pengen anak-anak ini karyanya bisa beda dari yang lain, karena uh, Serangkai ini punya makna yang luar biasa banget, dan itu persis sama banget dengan visi misi dari energi kita tetap pengen banget tema kita itu mengenai Indonesia jadi kita pengen banget gimana caranya mengeduket generasi ini mereka tidak melupakan Indonesia atau sejarah-sejarah dari Indonesia sebagai penulis cerita boleh dong kak ceritain sedikit tentang jalan ceritanya serangkai ini seperti apa Jalan ceritanya, ada tiga sahabat, Nara, Ruby, dan Gia. Mereka menamakan diri mereka adalah sebuah serangkai. Kenapa serangkai? Karena mereka mengidolakan tiga serangkai, yakni Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dawus Masing-masing punya idola mereka sendiri-sendiri dan mereka menamakan diri mereka sebagai serangkai. Jadi mereka punya mimpi besar seperti tiga serangkai idola mereka, mereka ingin berdampak buat bangsa mereka, dan berdamai untuk menjadi besar, tidak bisa tiba-tiba jadi besar. Jadi mereka melakukan apa yang ada di tangan mereka dan ketika itu terjadi masalah di salah satu keluarga, salah satu serangkaian. Gitu. Jadi mereka berusaha berdampak dan mencari solusi untuk keluarga-keluarga teman mereka ini hingga akhirnya e membuat sebuah karya, kemudian menarik teman-teman mereka untuk bisa ikut membantu dan Akhirnya, solusinya nanti bisa ditonton langsung di YouTube. Pendapatnya energi mengenai potensi anak-anak energi yang terlibat dalam proses ini seperti apa? Yang pasti, potensi anak-anak ini sangat besar dan itu bisa kita lihat dari sejak awal di proses audisi yang di dalam mereka dituntut untuk menari, menyanyi dan beracting dan di situ kita bisa lihat kreativitas anak-anak yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kami dari energi itu merasa sangat bersyukur kita bisa uh, menciptakan platform ini untuk mereka dan sekaligus disini saya juga ingin menyampaikan buat anak-anak energi semuanya jangan berhenti untuk menggali potensi kalian dan jangan sekali-sekali meremehkan potensi yang ada di dalam diri kalian Oke? Okay? Oke okay, terakhir nih sebagai Kepala Sekolah Energy Collaboration kira-kira apa pesan yang mau disampaikan lewat film serangkai ini? Guys, uh, Miss Erin berharap setelah kalian melihat video ini Uh, teruslah untuk kalian berjuang untuk berkarya dan tetap berani mewujudkan apapun yang menjadi mimpi kalian dan ingatlah selalu slogan dari serangkaian ini ing sung tlodo, ing madyo karso Tut Wuri Handayani dan jangan lupa kalian terus gali potensi kalian yang lain selain dance karena apa? karena setelah kalian melihat video ini mungkin kalian bisa menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Oke, jadi itu sekilas tentang Serangkai dan segala proses produksinya. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi, pengen tahu lagi soal Energy Collaboration dan Parabel Production, kalian bisa langsung cek Instagram mereka di @energy_collaboration dan @parabel.production. Oke, pasti udah pada sabar kalian buat nonton Serangkai. Siap deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama serangkai. Apapun yang dilakukan oleh seorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Karena itu, sebagai manusia demi berguna dan bermanfaat, marilah kita ikuti teladan pendidikan dari bapak pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan kita tiga semboyan yang harus kita tekuni, bukan hanya dalam pendidikan namun juga dalam kehidupan. Tiga semboyan itu adalah ingarso sung Lodo ing madio. Mangun Karso, tutwuri, handayani. Artinya, dari depan manusia harus memberikan contoh dan teladan. Dari tengah, manusia harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan dari belakang, manusia harus memberikan dorongan dan arahan. Karena, dimanapun posisi kita berada, kita dapat bermanfaat dan memberikan dampak untuk diri kita sendiri dan tentunya orang lain. Yeay! Yeah. Apa tadi, Kak Luna? Ing, ingat sasung telada Loh, ke bukannya. Iya, Keluarga, awas ya. I will go, I will go, I will go with you even through the fire, even through the No matter what you're gonna do, make it sure it is pure Be a blessing and cure all around Let's make it bright Malamnya cuma sampai tahu, yuk! Papa nggak makan bar. Sudah ya, sering, kantin kita cuma makan bertiga. Gak boleh gitu ah. Bentar lagi ya, dek. Makasih sayang. Eh, kalian pada tidur gini? Berani, berani kamu! Pa, Papa udah sakit kayak gini loh. Lagi di musim kayak gini lagi. Papa kamu ke rumah sakit. Papa cuma butuh istirahat. Uh. Aduh, Pa. Ini tuh Papa udah panas banget. Nanti kalau gak cepetan ditolong gimana, Pak? <coughs> Papa gak kenapa-napa. Gak kenapa-kenapa gimana. Papa mau tunggu mati dulu. Baru Papa nanti bilang sakit. Aku heran deh. Sekaliannya dari Papa mati. Kalian enggak apa-apa kan kita video kalo gini? Pas si Lora kayak baru pertama kali ngezoom aja. Aduh, bener ada something nih berarti kalau Nara udah sok-sok sungkan gini. Memanglah kalian paling paham. So, what happened, Ra? Jadi intinya papa gue lagi sakit. Seriusan? Covid. Masih sakitnya gimana, Ra? Enggak tahu. Biasa, Papa kan gengsi, kita gak ada yang dikasih tahu Yang tahu cuma Mama. Itu pun waktu Mama ditanya, bilangnya Papa cuma gak enak badan. Dan Papa gak mau ke rumah sakit. Kata Mama, too risky. Dokter langganan waktu lo? Udah ditelepon Mama, tapi dokternya gak mau periksa kesini. Malah disuruh ke rumah sakit. You know what, udah empat dokter yang ditelepon sama Mama. Semuanya suruh Papa ke rumah sakit. Karena... Kejalannya tuh persis kayak... What if my dad got the virus? Hera, Jangan sekali-sekali ngomong gitu. Masih ada jalan kok, Ra. Kita cari bareng-bareng aja. But how? Papa ngomong ke rumah sakit. Even bukan rumah sakit COVID. Papa tuh takut. Kan kalau misalnya nanti positif dan harus diisolasi, nanti Papa makin stres. Yang ada bukan sembuh. Jadi sekarang buka lagi Iya, dan cuma mama yang masuk kamar papa. Habis mama ngantar makanan atau ngelot papa, mama langsung keluar. Ganti baju, terus bersih-bersih. Um, waktu itu udah sempet tes lab sih, cuman hasilnya belum keluar. Well, tes kan belum keluar, Rak. Jadi kita belum tahu pasti kan itu apa. Karena simptomnya sama kayak penyakit lain. Panas, batuk, kayak DBD. Ya, Rak pokoknya kita harus cari cara gimana supaya ada dokter yang mau periksa dan buka bro tetap istirahat di rumah. Hey eh guys, gue barusan browsing nih. Kan praktek dokter pada tutup, tapi ada beberapa yang mau konsultasi secara virtual, ya kayak video kayak video kayak gini. Gimana kalau kita cari ke teman-teman? Kali-kali mereka ada info. Eh boleh juga tuh ra bertutur Ah enggak lah, kalau papa tahu gue bisa dikurung. Kalian kan kan tau kerasa bokap gue. Bokap lo ga perlu tau, Ra. Bilang aja saudara temen gue yang butuh konsultasi dokter secara virtual. Bentar deh, gue share screen. Kita bikin kayak gini aja. Misalnya kata-katanya, apa temen kami butuh konsultasi dokter secara virtual karena takut kalau ke rumah sakit. Please yang punya dokter di daerah tangsel, demi, thank you, gitu aja. Iya setuju, pasti para mau bantu itu. Gue bikinin kata-katanya ya. Gimana? Udara. Sekarang lo tanyakan ke kaplo, apa intinya gimana. Terus juga bantu nyokaplo juga. Jangan sampai dia ikutan sakit gara-gara stres. Ya udah deh guys, thank you so much ya. Sorry ngerepotin. Alah lah, apa-apa. Kan kita serangkai. Nggak wajib menjadi teladan, ciptain ide, dan ngasih semangat. Ingat ga? Ing ngasso sung ing Madio makun kaso. Tutwuri handa, handa, handa yani. Handa yani. <laughs> harus pakai power. Power. Power. A power. Itu flavor. Ini power. Eh. Uh. Di rumah Nyara. Menurut map sih harusnya ini. bener kok. Eh, itu ada orang. Ditanya dia aja, yuk. Permisi, Om. Assalamualaikum ada Denise siapa? Salam ada ada yang ada maksud yang bilang Bukan, ini kejadian. Oh ya, alo pak. Mm, om, apa benar ini rumahnya dokter Kevin? Jangan bagilah ayam, bagilah Abi dan ayam Oh maaf, om Abi. Bukan om Ayak, asis sudah. Ada apa nih? Ada. Apa? Ini benar rumahnya dokter Kevin. Saudara Enti namanya Kevin kan? Itu keman? Dokter ya. Kalau dokter, ada dokter Mahmud. Dia dokter Mahmud, Ali. Bukan Om. Kami lagi cari dokter yang namanya Kevin. Terus dapat informasinya di sini. Oh Kevin? Aneh tahu, aneh tahu. Wuih, malah ngobrol. Cariin coach tuh latihan darma di dalam, bukan di luar. Heh, <laughs> kita masuk dulu ya. Baru juga ada informasi. Jadi, bener bukan? Ini rumahnya Dokter Kevin, Om. Tante, hmm, Ya, siapa yang suruh kalian keluar? Hmm. Ini lagi, siapa? Ini bener bukan ya? Rumahnya Dokter Kevin, Tante. Dokter Kevin itu udah gak tinggal di sini, Tante lagi manggilnya. Dokter Kevin udah pindah, lagian kalau Dokter Kevin di sini. Jadi kita jadi tidak bareng. Jadi baik-baik. Ya udah, masuk. Oh, makasih kalau gitu tante? Tante, tante, tante. Uh, eh, Mimi. Oke. Okay. Mimi. Tante lagi. Saudara, saya cerita dulu aja. Masih sini sudah keluar. Bagus, bagus Keadaan kayak gini masih bisa keluar jalan-jalan Nanti kalau kamu ketularan, siapa yang mau tanggung jawab? Sorry pak, kita tadi ada tugas Yakin? Mau papa telepon wali kelas kamu? Tugas apa yang mengharuskan kamu keluar rumah? Ini juga kalian Mau aja diajak keluar sama Ruby? Keluar diem-diem juga dari orang tua kalian Om telepon orang tua kalian ya? Jangan, Pah. Om, jangan, Om. Please. Bapakku lagi sakit, Om. Lubi dan dia cuma nemenin saya cari dokter, Om. Ya kan bisa telepon, Gak mesti keluar rumah. Dokternya juga udah pindah rumah, Om. Jadi ya, percuma. Nah, yang sabar ya. Kesira jalan. Oriora. Coba kalian kesini dulu, duduk dulu. Kenapa kak? Kenapa pak? Ini, papanya Nara sakit. Terus nggak berani ke rumah sakit. Kondisinya kan lagi kayak gini. Mereka dapat info kalau ada dokter dekat sini. Cuman mereka cek, ternyata udah pindah rumah. Eh, uh, kenapa nggak ke dokter Anton aja, Pak? Oh iya, Wah, ada dokter Anton ya? Rumahnya deket sini, Om. Iya, yeah, nggak jauh dari sini. Coba nanti Om cari info untuk konsultasi via virtual aja ya. Oke, okay. um, bentar. Mama telepon dulu ya. Yeah. Makasih, Om. Makasih, Tante. Sama-sama. Oh iya, yeah. nama Papa kamu siapa? Biar di info ke dokter Anton. Baskara Setiawan, Om. Baskara Setiawan. PT. Baskara Teknik Ma! Gak usah telepon Anton dulu Pa, kenapa? Kamu tahu? Papanya dia ini memecat lebih dari 100 karyawannya Termasuk Papa Tapi Om Mungkin ini hukuman Tuhan buat Papa kamu Ah, sabar dong Sabar, Mama bilang sabar Papanya dia yang bikin keluarga kita kayak gini, mah fasilitas anak dijual, kita makan pakai tahu tempe semua karena papa sekarang maafin maafin bapakku ya om papa emang keras mungkin itu karena papa dulu susah jadi sekarang papa keras sama apa yang udah dia bangun tapi tapi aku mau papa sembuh om kalau papa sembuh ini gimana? Ah sabar Kita yang bertanggung jawab atas keluarga kita Bukan orang lain Termasuk bos kamu Baskaranya sedang istirahat, saya dengan istrinya Ini dengan siapa ya? Saya dokter Anton bu Saya dapat informasi kalau pak Baskara Sedang sakit dan butuh konsultasi Dengan dokter Saya bisa memberikan konsultasi dan resep Tapi via virtual, apa ibu bersedia? Iya iya, tentu saya bersedia dok Baik, bisa catat alamat email saya bu Untuk nanti tolong dikirimkan Hasilnya bapak Dan nanti juga bisa invite saya ke video call Oke baik Tentu akan saya segera kirim ya dok Malam, Dok. Malam, Bu. Apa saya mengganggu? Enggak, Dok. Gimana, Dok? Gimana kondisi Pak Baskara? Sudah baikkan, Dok. Syukurlah. untuk tidak membuat mental Pak Baskara down karena itu yang terpenting dan syukur Pak Baskara sudah berbaik sekarang Seinfokan ini juga supaya ibu aware dan tetap menjaga diri dan sampai tertular di ibu maupun keluarga ya ke bu Tidak perlu tahu sekarang Yang penting kondisinya sudah membaik um, Obatnya dihabiskan Istirahat yang cukup Pasti sembuh total Oke, <tuh> oke <Okay>. dong Kasih dok, <tuh> Thanks, dok. udah gak sesak nafas kan, Pa? Habis ini makan ya, nanti habisin obatnya. Iya, Ma. Eh, ngomong-ngomong dokter Anton siapa ya? Teman Mama. Bukan sih, Pa. Mama juga gak tahu dokter Anton siapa. Waktu itu tiba-tiba dokter Anton telepon Mama dan nawarin konsultasi via virtual. Tapi karena Mama waktu itu sudah pusing dan gak tahu mau harus kayak gimana lagi, ya Mama terima aja. Maaf ya, mah, Ngerepotin Mama. Hmm, Mama udah cek suruh Mama sehat kan? ya udah kita coba telepon dokter Anton ya. Wah sudah babak sekarang sendiri yang muncul. Berarti sudah lebih baik pak? Sudah jauh lebih baik dok. Semua ini berkat dokter. Tidak tahu tentang Bapak dari kerabat dekat saya, kalau enggak saya enggak tahu tentang Bapak. Eh, kalau boleh tahu siapa ya kerabat dekat Bapak? Oh, itu Steven Patinama, Pak. Katanya anaknya dia, sahabatnya anak Bapak. Steven Patinama? Oh, temannya Nara? Oh, iya mungkin ya. Nama anaknya Steven itu Rubin. Oh, iya iya iya iya. Saya masih nggak percaya kalau pertolongan dokter itu datang dari temennya anak saya. Benar, Pak. Jalan hidup memang nggak bisa ditebak ya. Yang penting sekarang Bapak tetap isolasi mandiri di rumah. Nanti minggu depan kita konsultasi lagi. Kalau keadaan Bapak sudah membaik, berarti Bapak nggak perlu minum obat lagi, Pak. Baik, dok. Terima kasih banyak ya, dok. Terima kasih sama Pak Stivan aja, Pak. Dia yang lebih dulu berjasa. general manager. Enggak jadi dipecat. Makasih Ara udah berusaha nolong papa. Yeay, selamat Om, udah sukses. Asik. Om, selamat ya Om. Ya Ruby, makasih ya udah temenin Ara untuk cari dokter buat saya. Oh ya, Papa Ruby ada Sekarang. Saya berterima kasih atas apa yang Bapak dan keluarga lakukan untuk saya. Sama-sama, Pak. Sebenarnya saya melakukan itu karena... ...Nara adalah putri yang hebat, Pak. Dan putri kami beruntung punya sahabat seperti Nara. Oh ya Pak. Jangan lupa ya. Perpuluhan depan posisi Bapak di kantor akan berubah. Dan jadwal shift di kantor akan di-email. Ya. Siap, Pak. Ma, Bapak dipromosi! Saya berterima kasih untuk kesempatannya Pak. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan ini Pak. Amin. Mari kita berjuang bersama ya. Nara, Bi, ini laptop kamu. Guys, aku happy banget. Terima ya. Eh, btw, just kita udah pakat nih. Aku share lagi ya. dudain apa papa mati? <tuh> pa pa kelamaan ya aku telepon rumah sakit ya nggak apa apa gimana? <tuh> <tuh> itu siapa itu? dari ketawa lo sih kalau gitu, Tante Eh, aduh Marissa <tuk> Siapa yang mau tahu juga? bah Mau aja dijahit. Hmm. Luar diem... Hmm. Luar diem-diem juga dari orang tua kalian ya? Hmm. Luar diem-diem juga dari orang tua kalian ya? Luar diem-diem juga dari orang tua... Ya? Luar diem-diem juga dari orang tua... Luar diem Iya, om oh luar diem juga. Keluar diem juga, luar diem diem juga dari orang tua kalian, keluar diem diem juga dari orang tua kalian. Yuk, kita coba telepon dokter Anton ya. Uh, tadi kan itu mau <laughs> ada, <laughs> saya ngomong dulu. Lunya nggak landscape? Mama? <laughs> Gue jadi lupa kan? Sudah jauh lebih baik, Pak. Ini semua ada berkat dokter. Terima kasih pada dokter. Sama-sama. Semua berkat dokter ya harusnya ya. Mohon maaf. Sekali lagi ya boleh ya. Sekali lagi boleh ya. Semua berkat dokter. Terima kasih ke Pasti steven aja, Pak. Dia yang lebih betul, betul, lebih tertejas terdekat. Kenaikan naik jabatan. Wah, ngulang tuh. Aduh. Iya, Ruby. Makasih ya kalian kalian bener ada ya. <tuh> <tuh> Sebentar. Makasih ya kamu udah nolongin Nara untuk cari nolongan buat saya. Kamu udah nemenin Nara. Papa Nara ada. <tuh> Papa Nara kamu sendiri. <tuh <tuh <tuh> <tuh. <tuh. Selamat siang, Pasti, Ben. Lama setiang pas ber, ber, ber, ber, ber, ber. Posisi bapak sudah berubah Nah dan gak nyanyi nyanyi nyanyi hari udah lapar juga loh ini makan siang loh. <tinyimu>